Si peot mana? No nangis sambil berak, gue gedor-gedor nggak keluar-luar. Iya. Kenapa tuh anak? Gak tahu dah, gue pusing. Gimana kabar Luna? tipes? <tuh> eh Buset, baik-baik <Bye>, dot. <tuh> syukurlah, lu sekolah di sini lagi kan? Iya iya. iya Tadinya kita mau nyusulin Luna, cuman si peotnya nggak mau mulu, Males katanya ke Jakarta jauh. Iya. Si peot tuh paling nggak peduli sama Luna. Kita doang berdua yang mikirin lu. Dia <tuh> diam ah, aja btw, maafin gua ya nak. Gara-gara gue, lu jadi pindah sekolah Iya, ya gak apa-apa, Dot Maafin gua juga, ya Oh, no, no, no, si Piotno Yot, sini, Yot yot Balik juga, lu Iya, gue baru sadar Kok biasa aja sih ekspresi lu, Yot? Orang mah nanya kabar atau gimana, kek? Ceritain, gua gue males ngomong Iya, ayo kita ngobrol-ngobrol di warung aja, yuk Jadi gitu ceritanya, guys tanpa si peot, gua gak bakal ada di sini lagi. Ya Anjir, diem-diem lu Gila sih gila, keren lu yot. peot gitu loh ceh. mulai sekarang geng Porji jangan sampai bubar lagi ya guys. Yeh, siapa juga yang bubar, lunya aja ngambek sendirian. Yah, masuk nak, kita masuk duluan ya. Lu kapan mulai sekolah lagi anjir? Kagak, dia mah mau langsung kawin Mi. Eh buset lu kalau ngomong. Ya, mungkin besok atau lusa lah, gue baru masuk. Masih ada yang harus gua urusin. Anjir. Oke, oke. Yaudah ya, nak. Gue duluan ya. Iya, iya, Bi. Yo, duluan ya, nak. Iya, iya, Dot. Yot. Semangat, Yot. Makasih ya, nak. Harusnya gua yang makasih, Yot. Kagak, itu makasih udah dibayarin. Jadi totalnya 500.000 ribu, berikut utang mereka selama sebulan. Apes, apes. Baru aja sehari masuk sini. edah. Kona. Ih, Papa Aku kangen banget sama Papa Sama, Papa juga Mama mana, Pa? Biasa, Mama kamu bisnis keluar kota Gimana sekolahnya, Nak? Kona mau pindah lagi, Pa, ke dokona Astaga, Kona Kamu kira ini kontrakan, senaknya main pindah-pindah aja Ih, ada hati yang harus Kona servis, pak. Papa ngerti kali, kan Papa pernah muda Oh iya dong Papa anak muda yang tangguh dan romantis. Ya, yeah, seru-seru nih. Ceritain lagi dong, Pah, percintaan Papa waktu muda. Kamu mau tahu ceritanya? Sini-sini duduk. Pada zaman dahulu, Papa menjadi siswa baru di salah satu sekolah yang bernama Domika School. Wah! Wah! Wah! Ada anak Lalu Papa bertemu dengan seorang siswi yang bernama Mika, yang ternyata dia adalah teman Papa. Mika Bentar, bentar. Kok papa dipanggilnya dot sama dia dulu? Nama keren papa yaitu badot, tapi dia selalu panggil papa dengan panggilan dot, dot, dot. Begitu, Nak? Hahaha. Dengan dot, kamu bisa masuk sekolah di sini? Iya, mungkin kita jodoh, kalian non. Kamu ngomong apa, dot? Maaf, aku pakai headset. Sialan, hmm, enggak non, lupain aja. Oh iya, dot. Kenalin, ini sahabat aku, namanya Karin <SITAN> Dot, Andi Iya, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> udah kayak sahabat aku, Pah Dia juga namanya Dot Oh, masa? Kok bisa sama ya? Ya Yaelah, Pah, apalah arti sebuah nama Iya, iya Dia pacar Papa atau gimana? Ya awalnya Papa kira Cuman Papa yang suka sama dia Tapi ternyata, makin lama kami makin dekat Bruh. apa lu bibir sampai monyong monyong gitu jih siapa yang mimpi alah jangan bohong lu ngaku aja gua mimpi makan bakso ya kali makan bakso sampai monyong monyong begitu <tuk> panas nak Gua tiupin dulu baksonya <tuk> ah elah kepo lu ah ya udah gua mau mandi <tuk> iya kan biasanya lu mandi maghrib ya bawa lu ah nak <tuk> anak bang. bangun tidur langsung nyong iya mau kemana lu nggak kemana mana Nyisir doang masa nggak boleh? Bro. Itu baju lebaran dipakai. Wah seru amat percintaan apa Papa sama dia. Iya, tapi sayang nak takdir berkata lain. Dia telah dijodohkan dan menikah dengan lelaki lain. Hihihi. yang sabar ya pak. andai aja Papa kawinnya sama dia. Mungkin kona nak nggak sejelek ini. Hihi, lalu kemana wanita itu sekarang pak? Dia lenyap, nggak ada kabar, nggak tahu sekarang ada di mana. lagi apa bu nonton TV nak tuh men, kamu nggak belajar ih tiba-tiba dot kangen sosok papa ada-ada aja kamu ini ih enggak kok cuma lagi bete aja Papa jelek ya bu nggak kayak ibu cantik kamu nggak boleh begitu nak walau bagaimanapun itu papa kamu ih enggak lucu aja gitu ibu bisa suka sama papa ya namanya juga cinta Sesungguhnya aku hanya mencintai seorang pria yang selama ini selalu menemaniku Jadi kangen kamu Dot.